Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di India. Nah, sekarang ini aku ajak kalian ke salah satu permukiman Muslim terpadat di kota New Delhi. Kita akan melihat bagaimana persiapan teman-teman masyarakat Muslim di India yang akan menyambut. I'm sorry ya, making vlog. I'm making vlog. Why? I'm just I don't know. Yes. Why, why are... What happened? What happened? Like anyway. Why? Why not? Why not love? Why you are? I'm vlogger. Maybe, I, I'm YouTuber. Maybe YouTuber? Yeah, I'm YouTuber. Not allowed to do I'm looking around, I'm looking around, no problem. No, I'm looking YouTuber around. You're only for your own purpose, not for public. You're for public, because it will fit. Why? Why? Why? I'm explaining to you, yeah? Now listen to me first. Yeah, I muslim okay muslim. nah listen, listen to me please don't cut my my voice I am muslim I am muslim because the muslim video ada Adha Idul Adha tidak are not allowed kalau you telling your muslim in video are not allowed <laughs> dia bilang idul kalau muslim itu enggak boleh buat video <laughs> jadi aku kasih tahu ya you know, yeah. haram haram yes. oh haram buat fotografi video gitu. muslim you What do you Muslim? Because I'm Shafi'i. I'm Shafi'i. I'm Shafi'i Muslim. Oh, we have different, different. I'm Shafi'i, Shafi'i, you are Hanafi, huh? Yes, sir. But you are covering other things. You are not covering other things. Yes. You are not covering other things. Sir, yes. brother. I am following Shafi'i school. No, no. It's my right. It's my right. I'm going. I'm going. No problem. be here. Yeah, I'm going. I'm going. No problem. But don't. It is my right. To make blogging, you your right is to to you. You not public. You not giving One me second, chance to speak. I any permission. No. To make me. To everyone make me have right. I, everyone have right, brother. You have, you have right. Yeah. You are right. right. yeah. yeah. ask to YouTube why you need, people? <laughs> you no, show me. This all illegal. No. are all illegal. Why you say illegal? If your you any public video, oh. then you should take permission. That's your belief. Everyone is happy right to make video Indonesia. Why you making here? Why not? Why not? The, just tell me your purpose. How my you purpose? Making. Yeah, I'm making my content. Making content because Ad Idul Adha coming, people are celebrating. I want to show them. Johat a... so, on 21st, brother. So people are preparing, making bakri and everything. Why not loud? Everybody is happy. You, you, you only you not happy. I'm happy. He is happy. Everybody, cutting bakri. We are, we are showing the people in Indonesia. Hi, people in Indonesia. Look, Indian Muslim here. They are celebrating. Because you are not watching TV, you are you said TV haram, video haram. You you, are, you don't have any right to stop everybody. No, this my right. Why? Why? What are you? No, no, no, no. Why you? Yeah, yeah. No problem. Don't post me. Jadi itulah tadi kawan oh, video ya. Ini kayaknya video lama ya. Ya kayaknya ini video lama. Tapi ini saya tertarik untuk membahasnya. Ini posisi di India menjelang Idul Adha. Kalau kita lihat videonya tadi. Bahwa yang dari Indonesia ini adalah dari Masaf Safi'i ya. Masaf Safi'i. Kalau yang dari India ini mashab Hanbali kalau di Indonesia ini kan kalau nggak salah kalau di Indonesia kalau Safi itu kan dari in, eh, orang organisasi NU kalau Muhammadiyah ha, dari mas Hanafi kalau di Indonesia baik-baik saja ya kalau luar negeri belum tahu maka saya bertanya, apakah Islam memang ini tidak bisa bersatu karena beda masa? Ya kan, ini sebenarnya membingungkan banyak orang awam. Ini satu sumber ini Islam. Satu sumbernya. Yaitu Al-Quran. Ya. Yang difirmankan atau yang diwahyukan oleh Allah SWT. Kemudian hadis yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Nah, kalau semua merujuk kepada Al-Quran dan hadis, maka besar kemungkinan Islam itu bersatu. Tapi kalau semua hanya mempertahankan masyarakat, berbeda-beda, Kemudian, di situ ada jarak, membuat jarak. Nah, setiap pengikut masyarakat meyakini bahwa dia yang paling benar. Nah, bagaimana ini? Nah, dulu saya pernah belajar dan baca bahwa setiap masyarakat ini di akhir, di akhir kitabnya, ini kalau yang pernah saya tahu ya, di akhir kitabnya selalu mengatakan, jika ditemukan sebuah hadis, maka apa yang menjadi ruyaku hasil pemikiranku batal jika ditemukan sebuah hadis terkait suatu perkara. Dan beliau-beliau yang masab ini yang mencetuskan masabnya ini adalah keempat masab atau imam ini, beliau katakan, ya. Beliau berlindung dari dosa Karena sudah berlindung dari dosa karena rukyatnya Atau hasil pemikirannya Sudah memaaf Sudah meminta ampun lah Jadi mana mungkin Islam bisa bersatu Nah yang selalu diributkan itu saja Nanti ada satu masak bahwa dia yang terbaik masak lain tidak Ini terus terang banyak banyak membingungkan umat. Karena pasti kelompok-kelompok tertentu akan mengatakan dia yang paling benar, yang lain tidak benar. Bisa jadi begitu. Nah, kembali lagi kepada salah satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang viral bahwa di akhir nanti kelak ubah islam itu terpecah menjadi 73 golongan atau kelompok Satu eh, diantara 73 golongan ada satu golongan yang langsung masuk surga ada satu golongan yang di neraka selamanya yang lainnya masuk surga sesuai dengan amal perbuatan masing-masing timbangannya itu yang pernah saya tahu. Siapa yang paling benar? Ya, kalau pemikiran saya, logika saya yang paling benar adalah yang menjalankan ajaran agama yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Tanpa harus menjelekkan di luar itu. Ini yang dalam Islam ini Satu kitab loh Nah kalau yang Kristen saya lihat Jarang saya lihat tuh Mereka ribut-ribut Baik yang protestan maupun katolik Jarang ya Tapi yang di tempat lain Bisa jadi juga ada ribut-ribut begini Tapi jarang saya temukan Apalagi Hindu ah Nyaris tidak pernah saya dengar Mereka ribut dalam internal agamanya Bahwa dia yang pun benar mungkin di sini banyak Ustadz atau ulama atau Habaib yang nonton video saya ini coba diberikan penjelasan ini Apakah kalau sudah mengikuti masaf Hanafi terus bertentangan dengan Yang mengikuti masaf Safi'i belum lagi hambali ya kan kalau ada yang salah saya mau maaf ini kata-kata saya ini yang saya tahunya itu Shafi'i sama Hanafi itu adalah Ahli Sunda al-Jamaah Kalau nggak salah seperti itu Lagi yang paling banyak kan Punyanya hadis-hadis eh, yang Ada dalam kitabnya Bukhari Muslim Kalau saya sudah banyaklah membaca itu ya Saya baca semuanya Coba yang masih Membingungkan ini Kalau beda masa Terus tidak bisa kayak silaturahmi begitu ya. Saya meyakini kebenaran itu. Dalam milik Allah. Semoga kita termasuk orang-orang. Yang meyakini kebenaran itu. Tanpa harus menyalahkan orang lain. Demikian kawan. Baikkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.